serta apapun yang dilakukan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Amin Alamin. Baiklah bersama-sama dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kembali nggak bisa mopon dengan postingannya Papa Bilar yang mengunggah foto Abang L yang tentunya masih dirawat di rumah sakit dan akan menjalankan operasi hernia tentu kita selaku fans yang tentunya luar biasa, yang selalu mendukung idola kesayangan, yuk sama-sama kita semua doakan yang terbaik untuk Abang Fatih, semoga operasinya berjalan dengan lancar, dan semoga BBL tentunya sehat, cepat pulih, dan bisa aktif kembali seperti biasanya, amin. Dan tentunya persahabat ya, Papa Bilar pun di disini menuliskan sebuah kalimat, Terima kasih doanya orang-orang baik Insya Allah banget ya Ini ucapan terima kasih dari Papa Bilar Karena banyak sekali ya Teman kerabat dan fans Yang sudah mendoakan Buat Abang L Kita lihat persahabat ya Di beberapa komentar Di antaranya ada Komentar dari Adelia Fasha Yang ikut menanggapi Lancar-lancar ya insya Allah nggak apa-apa Dedek Fatih Cepat sehat lagi ya Mama Lesti Kejora dan Papa Semangat Masya Allah ini support dan doa yang tentunya Baik banget dari Ka Adelia Pasha Dan kita lihat juga bersahabat ya Komentar selanjutnya Diberikan dari Citra Ciki Wow, ikut juga berkomentar Bismillah, Fatih Lancar semangat mama papanya Amin, Masya Allah banget ya Ini doa tentunya diberikan untuk Abang L, mudah-mudahan BBL kuat, BBL Sehat, amin Dan tentunya persahabatnya kita juga Mendapatkan info dari Suster rumah sakit Persahabat ya, perhatikan Di komentar yang diunggah oleh Lestarsi Komik Ini ya Ini komentar salah satu suster rumah sakit Perhatikan kalimat komentarnya Hai Abang Fatih Ini ante suster yang malam-malam temani Om Adi buat nginfus kami Hebat kamu Di diinfus gak nangis Semoga operasinya berjalan lancar Ya nasaleh. amin Masya Allah Abang L emang anak yang Sangat kuat anak yang sangat luar biasa, masya Allah banget ya ini salah satu suster yang tentunya mengatakan secara langsung yang menginfus Abang L ternyata Abang L nggak nangis saat diinfus ini luar biasa keren banget Abang Fatih jagoan semua warga Konoha masya Allah kita lihat juga bersahabat ya di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh salah si komik. Masya Allah, abang mah anak yang kuat dan hebat. Bismillah ya Allah, lancarkan, mudahkan, amin. Ya Allah, tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasanya. Rima Allah. Kita selaku fans yang tentunya selalu mensuport, yuk sama-sama kita doakan untuk idola kesayangan, terkhusus abang El yang tentunya sedang menjalankan operasi hernia. Semoga operasinya lancar dan tidak ada halangan satu hal apapun Bismillah, mudah-mudahan lancar semuanya Berikutnya juga persahabat ya, kita simak di unggahan Bagans Yang memposting bareng Abang L Kita juga salvo kalimat yang dituliskan oleh Bagans Jagoan Mamang Mah Strong Katanya tuh, ini keren banget ya jagoan semuanya, emang Abang L ini kuat dan tentunya hebat Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana persahabat ya Terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh